Ready for the Five, four, three, two, one, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Intimas Motor. Semoga kalian semua sehat selalu dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, di sini saya mau kasih tutorial tentang cara pemasangan GPS The tracker di motor Nmax 155 ini. Untuk pembelian ini kita bisa beli melalui online banyak yang jual juga. Nah, kita mau terapin di motor Nmax ini. Sebelum lanjut, tolong dinyalakan dulu lonceng notifikasi bawah ini biar nggak ketinggalan update terbaru. Oke, okay. oke okay guys, ini hanya sebuah gambaran saja karena semuanya rangkaiannya sudah saya sambung menggunakan timah solder. Nah, yang penasaran kok bisa nempel si timah ini ke kabel, nah saya membuat cairannya sendiri. Apabila ada yang penasaran boleh di komen aja nanti next video saya akan buat cairan untuk penyambung kabel. Saya enggak rekomendasi penyambungan kabel dilangsungin, tembaganya langsung ya. Jadi, saya menggunakan yang solder ini. Oke, langsung ke tahap penyambungan kabelnya. Ini kita siap dulu sirih, kaki rumahnya. Nah, untuk kabel yang berwarna kuning ini, kita masuk ke kabel kuning yang kecil menuju ke adaptor. Biasanya, ya. nah, kuning masuk ke kuning. untuk yang kabel warna putihnya ini yang dari relay kita masuk ke kabel body yang berwarna biru strip hitam ya nah, nah ini belum sempurna nanti ini hanya rangkaian nanti juga mau disolder yang ini. Nanti juga ini mau dipakai si screen biar buat pengamannya ya di sini nanti kita pakai si screen Nah, terus untuk kabel yang berwarna hijau dari relaynya ini, kita menuju ke kabel switch standar 1 ya. Nah, ini kita potong dua kabel standar satunya, yang kabelnya yang berwarna biru strip kuning ini, kita potong dua. Jadi, hijau yang satu masuk ke depan, yang satu lagi masuk ke belakang ya, hijau yang ini yang depan masuk ke switch standar satu biru strip kuning. Untuk kabel yang ini, yang tiganya lagi warna merah, hitam, dan oranye yang hitamnya ini kita masuk ke masa ya. Hitam ini kita masuk ke masa, kalau kabel body masa hitam. Nah, untuk yang warna oranye ini kita masuk ke kabel body yang berwarna biru strip putih ya. Nah, untuk yang satunya lagi berwarna merah, merah ini kita masuk ke kabel body berwarna biru strip hitam. Jadi kayak gitu aja, sekilas serangkaiannya cukup simpel Nah, jadi nanti kalau udah ini dirapihin kabelnya ini hanya untuk gambarannya saja ya Nah, untuk yang masih bingung, nanti saya lampirkan di bawah video atau deskripsi Biar ada grafiknya nanti di bawah deskripsi, biar nggak kalian semua juga nggak bingung ya Oke okay, setelah ini udah dipasang kabel-kabelnya semua udah, dirapiin, dulu. Kabelnya, ya udah, dirap, udah dirapihin, udah dilihat dulu kabelnya, kabelnya udah dira, udah dirapihin, udah isolasi. Nanti ini tinggal dijuain aja mau ditaruh di mana, biasanya nah, untuk ini, dok, okay, aktif, ini nah, untuk yang cantik sekarang ini nanti. Nah oke okay, sekarang kita mau lihat motornya, posisinya ada di mana. Sekarang kita pencet aja playback, terus sudah ini untuk hari ini kita pencet aja oke kita melihat hari ini motornya kemana aja nah ini kita besarkan nah, terus titik motornya ini ada di gambar merah ini. ini ada tulisannya right right itu posisi motor sekarang adanya di sini ini yang berwarna hijau track Untuk yang bacaan warna merah ini Pak P itu nanya parkir Dia terakhir berhenti motornya dimana Nah ini ada tandanya parkir Nah kayak gini Untuk lebih akurat sih sebenarnya ini bener-bener presisi banget Sekarang kita mau coba Matiin motornya nah, Ini GPS nya udah connect Sekarang kita mau hidupin dulu motornya Oke ada hidup kita pencet Ini ya kita ada titik tiga di atas terus kita close terus ini kita bak kita pencet ini wow ini kita passwordnya kita ikutin. kita dulu bagi yang masih bingung tentang aplikasi ini bisa di komen aja nanti next video saya buatin cara registrasinya sampai konekin ke motornya ya tanpa sensor motornya bisa mati menggunakan aplikasi ya. Dan cara ngidupinya sama kayak tadi tinggal kita masukin login, kita masukin passwordnya aja lagi Oke, nah oke okay, motornya keren. Nah motor ada itu, oke. Okay? <tuh> Jadi. <tuh> aja tutorial sekarang semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua dan kalau ada yang masih bingung nanti dan pemasangan ini nanti saya taruh di link bawah di deskripsi tentang grafiknya kayak di mana jalur dan jangan lupa di like dan di subscribe salam memang semakin dan sport